kita lihat aja di unggahan terbaru idola kesayangan kita wow masya allah banget ya akhirnya di mengunggah juga di feednya foto ketika foto pemotretan bareng baby L dengan tentunya tema pakai baju bola ini luar biasa cute dan gemes banget persahabat ya masya allah mudah-mudahan bahagia selalu untuk idola kesayangan amin dan kita juga salvo dengan kalimat yang dituliskan oleh di Dallasi kejora Didi Elasti mengatakan di sebuah kalimat caption, jimat bunda. Wow, jimat bunda, katanya masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan BBL tumbuh dewasa, tentunya dengan sehat dan kuat. Amin. Hingga banyak sekali tanggapan, banyak respon yang diberikan dari para sahabat. Bang Rentila Zuardi juga ikut berkomentar. Aku yang lagi coklat jadi bola Makasih ya deh, udah diajak foto Aduh, bikin ngakak aja nih Persahabat ya, kelakuan dari Kak Zenzi Masya Allah Ada juga komentar lain diberikan dari akun Teh Fitri Karlina Masya Allah gemesnya Luar biasa banget ya Teh Fitri Selalu saja mendukung Men-support dan mendoakan dengan tulus untuk idola kesayangan kita Ini luar biasa banget Dan kita lihat juga didak Lesti pun Ini menuruskan sebuah kalimat komentar Pas foto pakai baju ini Papanya lagi di kamar mandi wkwk. Wow <tuh> Ternyata kakak bilang nggak tahu bersahabat ya Ketika Lesti, Kejora, dan BBL Memakai baju atau kostum MU bersahabat ya Kaum, tentunya kakak Bilar pecinta Liverpool Ini luar biasa banget ya Diam-diam Ternyata Lesti dan BBL sudah shoot duluan ya Masya Allah Mudah-mudahan pokoknya segala urusan selalu diberikan kemudahan Untuk Lesti maupun kakak Rizky Bilar Ke kabar berikutnya Tak mau kalah Ayah kejuaraan mengunggah sebuah postingan foto cute bareng istri tercinta memakai kejuara Masya Allah Luar biasa dan kita salpok juga dengan kalimat caption yang dituliskan Nin dan Aki Kata ayah kejora Ya Masya Allah Mudah-mudahan bahagia juga nih Untuk kedua orang tua dede lesti Mudah-mudahan selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik Amin Ke kabar berikutnya juga Kita mampir ke passionnya Abang L dulu nih Perhatikan Baju yang dipakai oleh Abang El semalam di acara konser Raya Indosiar 27 Tentunya ini fantastis banget harganya, luar biasa Untuk yang pertama kita ke topi dulu ya Yang dipakai oleh Baby BBL ini Tentu dibanderol seharga seratus 2.100.000 Wow, topi aja harganya menjutaan Apalagi tentunya baju yang dipakai seharga lima puluh Ini sih luar biasa banget ya, Masya Allah Fashionnya Abang L saja, outfitnya sudah main puluhan juta ya, wow <gifat> Mudah-mudahan tentunya Abang L membawa berkah, membawa rezeki untuk kedua orang tua, amin, ya robbal alamin Dan untuk kabar selanjutnya, ada juga unggahan info yang tentu kita dapatkan dari akun Family Enstal Leslar Perhatikan di informasi ini ini tentunya info soal acara Akikah BBL di hari Minggu, bersahabat Jangan sampai lupa, Akikah BBL hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 live secara langsung di Indosiar. Dan video jam 18.30 waktu Indonesia Barat. Karena tentu di acara tersebut banyak sekali para sahabat yang ikut meramaikan acara Akikah Abang L. Salah satunya juga ada Teh Oca, Bersahabat yang ikut memeriahkan acara Abang Elni nih dalam Akikah Abang El ya Wow, Masya Allah banget pastinya kalian penasaran dengan acara yang akan dihadirkan hari Minggu live di Indosiar Mudah-mudahan acaranya lancar, acaranya sukses, amin Berikutnya juga persahabat ada adungan terbaru ini vitamin juga untuk kita semua Masya Allah banget ya Om Kevin, satu jam yang lalu mengunggah sebuah postingan foto Abang El. Wah, lagi tidur aja tentunya senyumnya luar biasa banget ya, si murah senyum, si anteng, masya Allah, mudah-mudahan selalu sehat dan selalu bahagia, amin. Ada juga kalimat yang Senyum dituliskan di postingan ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang L aja udah tahu senyum itu ibadah ya, guys, masya Allah. Pagi-pagi, katanya tuh bersahabat ya, dapat senyuman dari Abang L luar biasa banget ya, emang kesayangan kita. Mudah-mudahan bahagia selalu kita dapatkan dari idola kita Masih menunggu kejutan dan kabar baik selanjutnya Jangan kemana-mana tetap stay to dan pantengin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dan terupdate selanjutnya Ini adalah informasi di siang hari ini Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bangun ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh